Saya kalau udah cerita tentang surga ini Ada satu yang mau saya tanya Pak Ustaz Penasaran betul saya Saya rasanya tak bisa hidup di surga kalau ini tak ada Pak Ustaz Kenapa tak kau tanya waktu pengajian Saya takut Pak Ustaz Ini mesti empat mata sama Ustaz Bisa empat mata Pak Ustaz? Tiga pun bisa Apa namanya? Tapi Ustaz jangan marah ya Ya Yang tersinggung Pak Ustaz? Tak apa-apa namanya? Ada tak rokok di surga itu Pak Ustaz? Wala'ku fiha ma di dalam surga itu ada semua yang kamu inginkan, termasuk. Oh. Wala'ku fiha. Untuk kamu di dalamnya, dalam surga Matashtahi amfusukum Semua yang kamu inginkan ada Termasuk? Cuman mencari apinya mesti ke neraka